Hello, welcome to my channel Oke, okay, hari ini saya akan review Hasil saya hunting Hunting Promonya Alfamart 15.000 Oke, okay, pertama Saya akan Saya mendapatkan Cadillac V Dari Factory 500 HP Ya, ini dia ini sebenarnya mobil mobil ini saya incar dari dulu saya pengen apa ya koleksi gitu ya tapi sampai kesampaian karena harganya juga mahal di online juga masih mahal gitu ya Nah di sini ada 10 koleksinya tapi kemarin saya lihat beberapa ada Cadillac kamaru corvette selby kemarin ada semua tapi belum saya sempat ambil ya nanti saya akan mau datang ke tempat itu lagi semoga masih ada Oke ini yang pertama terus yang kedua Nah kedua saya dapat Camaro ZL1 Concept Nah ini juga bagus sih. Saya suka banget warnanya ini dari Chevrolet ya Warnanya keren hijau Saya suka kalau warna hijau nih Meskipun tidak begitu detail ya Ini dari factory 500hp juga Oke Ini beruntung sekali ada promo dari Alfamart gitu ya Akhirnya semua stok keluar gitu terus ada juga di salah satu fokusan saya yaitu custom 56 Ford truck ini juga saya incer dari lama teman saya nggak beli-beli saya pikir ya nunggulah harganya turun gitu ya eh ternyata benar harganya turun Jadi 15 ribu, dari 15.000 dan 54.000 nih masuk series yang begitu bagus ya kalau saya nah ini oke terus berikutnya saya ada juga dapat koleksi dari Fast and Furious Furious Seven. Nah di sini ada Dodge Challenger Drift Card. Nah ini saya juga warna hijaunya suka ya. Ya, nah, ini keren banget. Di sini juga ada spoilernya. Waduh, keren keren. Ini belum juga saya dapat ini karena yang yang tersisa sekarang adalah Corvette Grand Sport gitu ya. Nissan sudah nggak ada, Ice Danger juga. Kemarin saya terlambat ya, nggak dapat nah, dapatnya hanya The <coughs> Tapi ya nggak apa-apa sih, dengan harga 15.000 worth it banget lah pokoknya. Terus yang berikutnya adalah dari, nggak uh, tahu nih, series apa ini ya? Amerika kali ya, series Amerika. Tapi sini buatan Thailand, Made in Thailand 2017. Nah ini nggak tahu juga saya kaget Masih ada koleksi seperti ini ya, Hot Wheels ini sepertinya dari gudang gitu ya gudang akhirnya keluar terus nah dijual dari Rp15.000 <tuh> saya sebenarnya sudah ada koleksi juga dari 49 Ford F1 itu sama pet beater jadi masih ada kurang sekitar 8 lagi ya semoga nanti saya bisa mengumpulkan meskipun di harga online itu masih tinggi ya Rp50.000an gitu ya tapi ya harap saya harap sih nanti bisa menemukan lagi di Alfa Alfa Mart berikutnya Oke, okay, inilah hasil hunting saya yang bagian pertama ya karena nanti saya mau hunting lagi setelahnya ini. Ini yang tersisa dari Avamart ya. Ada seri Fast and Furious, seri Factory 500, ada seri ini juga dan seri truck Amerika. Oke. Okay. Oke, okay, thank you sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya teman-teman kalau kalian suka dengan video saya. Oke, okay, sampai ketemu video di video-video saya berikutnya. Bye bye.